Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara id bersama Bang Dhani Oke sahabat ini semua, seperti biasa ya, saya akan share tutorial cara desain poster menarik dan mudah menggunakan aplikasi Pixel Lab Dan untuk hasil akhirnya akan seperti ini Oke, sebelum kita ke sarannya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jika sudah, langsung aja nggak usah berlama-lama ya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. langkah pertama pastinya kalian harus mempunyai aplikasi pixel Live nya ya teman-teman dan buat kalian yang belum punya ataupun masih menggunakan aplikasi pixel Live versi lama silahkan kalian download terlebih dahulu pada link komentar video ini ya dan tentunya gratis langsung bisa kalian download dan install seperti biasa oke kita lanjutkan ya kalian setting untuk size canvas nya terlebih dahulu Di sini kalian pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini Lalu kemudian pilih set frame size dan pilih square. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan desainnya ya teman-teman. Kalian pilih tanda plus di atas ini. Kemudian pilih from gallery. Seperti ini ya untuk bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk desain kali ini cuy. Kalian bisa download secara gratis pada komentar video di bawah ini. Dan ini tidak saya password filenya ya, langsung aja kalian download seperti biasa. Oke jika sudah kalian download dan ekstrak file rar-nya, selanjutnya kita masukkan semua bahan-bahannya ini. Pertama saya akan memasukkan background ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita setting hingga memenuhi layar seperti ini. Lalu kita kunci layar background ini ya teman-teman, agar nantinya tidak mengganggu dari proses editing kita kali ini. Caranya kalian beli ikon lapisan di atas ini Selanjutnya tinggal kalian aktifkan pada ikon kunci ini ya Agar nantinya objeknya ini tidak bergeser ataupun bergerak Nah kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya seperti tadi Lalu kita sesuaikan hingga memenuhi layar seperti ini teman-teman Nah sampai sini akan saya percepat durasi videonya ya Agar tidak terlalu panjang Oke cuy, seperti ini ya. Kalian impor semua bahan hasil dari downloadan tadi dan kalian setting serta sesuaikan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan teksnya ya agar lebih menarik lagi. Dengan cara kalian pilih icon plus di atas ini, lalu selanjutnya pilih teks. Uh, saya akan menambahkan teks tulisan, oke okay, seperti ini. Jika sudah, kalian pilih OK, kemudian kita tambahkan lagi untuk tesnya. Ya, di sini kita duplikat aja layer textnya, dan kita akan menambahkan tulisan seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kalian setting aja dan sesuaikan ya. Sampai sini sudah hampir jadi ya teman-teman untuk posternya. Selanjutnya kita rubah untuk warna fontnya ya. Kita rubah di sini agak lebih sinkron dengan tema dari posternya itu ya. Dan selanjutnya saya akan percepat lagi videonya untuk menambahkan teks tulisan agar tidak terlalu panjang durasinya ya teman-teman. dan untuk hasil endingnya akan terlihat seperti ini mantap sekali ya, sangat menarik dan sangat mudah banget untuk membuatnya dan untuk langkah terakhir tinggal kita save aja hasil dari desain ini dengan cara kalian beli icon save di atas ini, kemudian pilih save as image jadi teman-teman jangan sampai salah ya, Di sini saya sarankan ketika kita akan save file ini pada bagian dimension kalian rubah ya. Kalian rubah dari pilihan custom menjadi yang versi ultra agar nantinya hasil gambarnya itu bisa maksimal dan tidak pecah. Dan jika sudah selanjutnya kita pilih aja save to gallery. Dan untuk hasilnya akan terlihat seperti ini ya, teman-teman. Mantap sekali. Oke mungkin cukup sampai sini dulu video tutorial kali ini, semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.